Halo, Assalamualaikum, Perkenalkan nama saya Adrian Septa Anggara, berasal dari Kabupaten Muara Sumatera Selatan. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan saya selama di Jogja karena selama ini saya di Jogja sedang menempuh pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin. Bangunlah, sebab pagi terlalu berharga. Jika engkau lewati hanya dengan tertidur, ya begitulah kira-kira. Karena lagi sekarang, Kak, ini kami lagi ada uas jadi kami itu terpaksa untuk harus bangun pagi terus jadi tiap kali bangun pagi itu langsung buka laptop cek soal dan langsung ngerjain mau nggak mau ya walaupun mata masih ngantuk ya harus us ngerjain gitu Selesai dari mengerjakan UAS, saya langsung pergi ke belakang. Biasanya langsung ngecek nasi, ya, goreng nasi goreng. Buat nasi goreng itulah yang paling simpel sekali yang dibuat. ada juga patah mengatakan itu jangan tanya apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu tapi tanyakanlah apa untuk makanan pagi harimu saya bukan juru masak yang hebat saya juga bukan seniman yang hebat tapi saya suka seni dan saya suka juga masak bisa dibilang saya itu adalah penjelajah, yang suka mencoba hal-hal yang baru. Cukup sederhana, tetapi apapun ini pasti akan tetap kami nikmati. Uh, setiap momen yang akan kami abadikan ini akan menjadikan sebuah kenangan untuk nantinya Oh ya, tenangkan dulu. Ini ada si Alvin, berasal dari Kota Lulinggau, Sumatera Selatan, juga sama daerah. Tapi hobinya ya main Mobile legend ML. Ya, dan yang kedua, ada si Istipar Holly yang biasa kami panggil Holly, berasal dari Jambi, muara bunga. Kalau saya di sela-sela mereka lagi main game, saya biasanya langsung duduk di kursi, menghidupkan buka laptop, menghidupkan YouTube dan main gitar, cover kapar lagu. Ya, begitulah. Hari pun akan terasa singkat dan tidak akan terasa selama dalam rumah hari pun sudah gelap. hidup adalah tentang belajar jadi jika kita berhenti ya akan mati ya begitulah kira-kira apabila sudah hari sudah mulai malam kami belajar manusia juga bukan robot dan manusia juga Adakalanya dia lelah dan butuh hiburan Bersyukurlah apapun yang terjadi Hidup di masa pandemi Akan tetap kita nikmati Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh